Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat konten dengan beberapa golok dan satu pedang yang dibintangi oleh Bang Mansur, tim SUS FBR Kota Bekasi. Silakan, Bang. Tajem kesilet, silet Tajem kayak silet, uh, tajem kayak silet. Mantap, bawahnya bang coba mantap, tuh sebelah lagi golok jawara. ...milik Tim Sus FBR Kota Bekasi, Bang Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba lagi golok jawara milik Bang Mansur, Tim Sus FBR Kota Bekasi. Silakan Bang. Mantap, bawahnya bang! Mantap! Sekarang kita akan mencoba badik-badik milik Bang Mansur, tim SUS FBR Kota Bekasi. Silakan, bang! hampir, Entek. hampir. Ya udah. Ini dia samurainya. Samurai tebas rantai. Ya. gak soalnya.